sampai bawah hmm. kecil aja sih dia jahitnya tuh kita lanjutkan sampai ke bawah nih Gitu ya, jadi tinggal yang bagian bawah ini ngikutin gitu. <SILENCIO> <SILENCIO>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 Lalu udah dijahit nah itu sekitar gini nah ini dari koyaan itu sekitar dua langkah ke depan 1 2 nah dua langkah ke depan eh, jahitnya dua langkah majukan dari dari lubang eh dari lubang dari dari koyaan ini nah kita maju dua langkah nah sampai situ lebih untuk jahitnya ya nah setelah itu nah ini kita gini kan nah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 lipat dua, lipat dua, hmm. gitu, ya kira-kira tuh begini. Kalau kecil besarnya tinggal kalian atur. Misalnya itu kira-kiranya seperti ini besarnya ya. Jadi lipat 2 kita gitu, -gitu penangki. Jadi dia nggak nampak.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 Setelah itu, ini bagian depannya. Ini kita buat, ini udah dua, lupa lagi. Nah, itu sama yang bagian atasnya itu kita rapikan, nah, bagian atas kita rapikan, nah, yang bagian ini makanya ini nggak boleh jatuh terlalu banyak yang nggak bisa lepas kau ya ini, nah, kita rapikan, nah itu kita rapikan. Ya. Yeah.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 untuk dia lancip ujungnya kayak gini. Ya. Untuk dia lancip. Nah, ini kita bentuk dulu nih. Hmm. Nah, sudah. Oh, dia kalau lepas-lepas sih. Hmm.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 Nah di atas sekitar 1 cm atau 1 cm gitulah ya. Dibuat lurus.